Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya di mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi KD Sistem REM Sistem REM konvensional Nah, secara umum sistem rem atau brake system memiliki komponen-komponen, yaitu brake booster, kemudian parkir brake, kemudian untuk yang rem tipe depan ini biasa menggunakan disc brake, kemudian yang roda belakang ini menggunakan drum brake kemudian komponen berikutnya ada brake pedal master silinder, parking brake cable nah, itu semua bagian dari kelengkapan sistem rem yang ada pada kendaraan kita akan bahas eh, satu persatu dari masing-masing komponen sistem rem tersebut Nah, sebelumnya kita akan pelajari prinsip dasar dari sistem REM itu. Pada dasarnya, REM itu pada kendaraan fungsinya adalah untuk memperlambat laju kendaraan atau bahkan melakukan penghentian laju kendaraan. Nah, Prinsip dasar dari sistem rem ini merubah energi gerak-gerak menjadi energi panas. Umumnya rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Di efek pengereman ini diperoleh dari adanya gesekan dua buah benda yang nantinya akan menciptakan suatu panas yang timbul akibat gesekan dua benda tersebut. Nah, seperti digambarkan di sini, gambarkan di sini, gesekan itu seperti ini, ya terjadinya gesekan. Yang satu berputar dan yang satu diam. Nah Ini akan menahan putaran dari benda yang bergerak berputar. Nah, di sini akan kita lihat ini pada konstruksi rem belakang ya ini roda yang berputar kemudian dihentikan eh, gesekan dengan pad ya, kemudian akan timbul panas nah panasnya ini bisa tersalurkan atau dibuang keluar dari ruang rem tersebut Nah, untuk tipe-tipe rem sendiri, ini eh, antara lain sebagai berikut, rem digunakan pada kendaraan, eh, digolongkan dalam beberapa tipe, yaitu rem kaki atau boot brake, yang diperasikan menggunakan kaki untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Kemudian rem parkir atau parking brake yaitu untuk menahan kendaraan supaya tidak mudah bergerak pada saat parkir nah, ini contohnya penggunaannya pada lampu traffic light saat merah kemudian waktu berhentinya lama nah, ini biasanya ketika gigi persnelingnya dinetralkan ini kalau jalannya kondisi tidak rata kendaraan akan bergerak. Nah, untuk menghindari hal tersebut biasanya digunakan rem parkir atau digunakan juga saat kendaraan diparkir di parkir tempat di tempat-tempat sualayan atau di pinggir jalan yang tujuannya untuk menahan kendaraan supaya tidak bergerak kemana-mana. Kemudian golongan yang ketiga yaitu rem tambahan. Atau auxiliary brake Yaitu untuk membantu rem kaki Umumnya digunakan pada kendaraan besar Atau kendaraan yang tipe berat Nah secara struktur nah ini pengelompokan rem Rem untuk rem kaki Ada tipe hidrolis Ada tipe pneumatis Ini untuk rem roda Kemudian rem parkir, ini mekanis ya, atau mekanik yang dikelompokkan ada tipe center brake dan rem roda belakang. Kemudian berikutnya, yang ketiga rem tambahan, yaitu exhaust brake. Nah, rem kaki sendiri ini dikelompokkan menjadi dua, seperti yang kita lihat di strukturnya tadi, yaitu tipe hidrolis atau hidrolik brake yang konstruksinya lebih sederhana, tapi lebih responsif. Dan yang kedua, tipe pneumatis brake. Konstruksinya rumit karena harus menggunakan kompresor untuk menghasilkan udara bertekanan. Ini biasa digunakan e, Rem hidrolis ini, rem pneumatik ini pada kendaraan-kendaraan dengan beban berat. Kemudian, prinsip dasar dari kerja rem berdasarkan hukum Pascal, ya, ini reaksi kimia yang terjadi pada sistem hidrolis ya. ini menggunakan hukum Pascal yang. Bagian bunyinya adalah tekanan ya cair akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama besar. Nah, dan juga tekanan itu yang dihasilkan tergantung dari luas penampang. Di luas penampang di masing-masing silinder. Nah, tekanan dibangkitkan oleh master silinder. Nah, ini gambaran sebagai prinsip. Abstraknya rem silinder digambarkan seperti ini: master silindernya, tekanan dibangkitkan oleh master silinder dan diteruskan ke pipa-pipa saluran ke silinder roda. Di sini dituliskan angka-angka tekanan yang berbeda dengan penampang-penampang silinder yang berbeda untuk penampang master silinder ini apabila luas penampangnya 10 cm kemudian mengaliri ke bidang silinder yang luas penampangnya lebih kecil nah ini dari gaya penekanan 300 kg ini akan menjadi kecil untuk Hasil tekanannya Kemudian apabila sama Dari Tabung silinder Menuju ke Tabung silinder yang Luas penampangnya sama nah ini gayanya Tetap Kemudian Yang terjadi Pada luas penampang yang Lebih besar Dari penampang Pada master silinder Nah, ini ternyata bisa berlipat-lipat Bisa menjadi lebih besar Hasil pressure Yang dilakukan Nah disini Sering digunakan Sistem hidrolis Itu pada sistem Sistem yang ada di Kendaraan Contohnya pada sistem rem, Kemudian power steering juga Dan juga penggerak Semakin ringan gaya yang diberikan oleh pengemudi Dengan hasil yang lebih besar Kemudian cara kerja pedal rem Didasarkan pada prinsip tuas Yaitu merubah yang merubah gaya penekanan pedal yang kecil menjadi besar Nah ini gambar sketsanya seperti ini ini ada penopangnya di atas, kemudian ini adalah titik pergerakan dari push rod yang menekan ke piston, kemudian eh, bagian bawah sini ini adalah pedal. Nah, ketika tumpuan pedal diposisikan seperti ini, dengan titik tekan ke push rod atau pistonnya di sini. Nah, ini bisa diukur dari skala a panjang secara secara keseluruhan antara titik gaya penekanan dan titik tumbuh pada pedalnya. Nah, ini kita sebut gaya a bidang a. Kemudian dari titik tumbuh ke titik penekanan pusrot ini kita kasih. B Maka akan bisa dirumuskan di sini bahwa F2 gaya yang dihasilkan ya itu sama dengan F1, F1-nya ini injakan pada pedal ya, dikalikan A panjang A per panjang B. Ya, di sini di, dari penjelasan bahwa A itu adalah jarak pedal ke fulcrum Kemudian B adalah jarak push rod ke fulcrum Fulcrum itu bisa diartikan titik tumpuan Kemudian F1-nya adalah gaya penekanan pedal F1 gaya penekanan pedal F2-nya gaya push road. Nah ini yang akan eh, menggerakkan sistem hidrolis Berikutnya, nah ini adalah konstruksi dari master silinder Master silinder secara umum dikelompokkan menjadi dua Yaitu tunggal, kerja tunggal nah, Ini kerja tunggal Dan ganda atau tandem Pada kerja ganda, tandem Di sini ada dua piston Pada master silinder itu yang mana bagian-bagiannya itu adalah Untuk yang atas ini adalah reservoir tank Sebagai tempat untuk penampung cairan hidrolik Kemudian ini adalah batang busrot Kemudian di sini ada piston, piston, piston. Nah, Di sini ada kompresi ring Yang bertujuan untuk mengembalikan posisi piston ke posisi semula. Kemudian di sini ada saluran-saluran menuju ke silinder-silinder organ. -silinder nah, cara kerjanya di sini untuk master silinder ini master silinder tandem ya kerja ganda. Di sini ada dua saluran, nah, ini dua saluran, kemudian reservoirnya menjadi satu, kemudian cairan-cairan fluidanya menuju silinder-silinder di depan piston. Cara kerjanya, saat pedal rim di, tidak diinjak, tidak dijak, ya. piston cap terletak di antara inlet pot dan kompensating pot, sehingga terdapat dua saluran antara silinder dan reservoir tank dua saluran ya, berbeda pada silinder kemudian saat pedal rem diinjak piston bergerak ke kanan dan piston cup menutup kompen pen pot sehingga menyebabkan tekanan hidrolis di dalam silinder bertambah dan tekanan ini diteruskan ke wheel silinder nah, ini nanti Pistonnya akan mendorong cairan fluida itu dengan tekanan tertentu menuju ke silinder wheel pada roda-roda, baik itu roda belakang kanan kiri maupun roda depan kanan kiri. Nah ini konstruksi dari wheel silindernya. Di sini ada dua macam wheel silinder dengan satu piston. Dan dengan dua piston. Yang dengan satu piston, ini biasa terpasang di eh, tipe rem depan, yaitu disc brake. Kemudian yang double piston, ini biasa terpasang di rem roda belakang, yang di, sering dikenal dengan istilah drum brake. Nah, kemudian sepatu rim dan kanvas rim. Sepatu rim di sini terbuat dari bahan plat baja. Plat baja yang mempunyai kekuatan sangat besar untuk menekan putaran dari tromolnya untuk menghentikan, menghentikan laju putaran peramol itu. Kemudian kanvas rim, nah, ini kanvas yang terbuat dari bahan campuran fiber metalik, kemudian lead, plastik dan lain-lain. Nah, kemudian cara pemasangan pada sepatu ini dengan cara dikeling atau dilem. Nah, ini ketika dilakukan perawatan berkala, ini biasanya dilakukan pemeriksaan ketebalan tebal dari kanvasnya ini diukur dengan jangka sorong dimasukkan atau dicatuk dengan eh, ujung depannya jangka sorong disitu akan diketahui berapa ketebalan pada kanvas rim dari berbagai industri, ketebalan kanvas ini berbeda-beda. Salah satunya untuk merek kendaraan tertentu, kendaraan penumpang, ini batas toleransi tebal kanvas rim adalah 1,5 mili. Jadi tipis sekali. Kalau sudah di bawah 1,5 mili, Misalnya 1,4, nah ini berarti sudah tidak layak untuk digunakan, jadi harus diganti. Nah, selanjutnya untuk rem tromol, rem tromol ini atau sering disebut dengan drum brake, mempunyai komponen-komponen backing pad, backing pad, ya, ini pad. Yang untuk posisi sepatu rem, Kemudian wheel cylinder. Nah, ini wheel cylinder Atau silinder roda. Kemudian brake shoe dan leaning. Nah, brake shoe-nya, sepatu rim. Brake shoe dan leaning. Nah, itu kanvas rim tadi. Kemudian brake drum. Nah Pada pemeriksaannya di sini ketika dilakukan perawatan berkala diameter dalam dari dream break atau tremor, rem brake atau rem tromol ini diukur dengan posisi dari jarak terluar masing-masing garis diukur diameternya nah kemudian untuk mendapatkan hasil celah telah rim Ini antara Sepatu atau Breaksui Yang kiri dan kanan Ini juga diukur Diameter dalam Nah Dari diameter luar Oh maaf Ini diameter luar, sini diameter dalam Dari selisih Diameter dalam Dikurangi diameter luar. Inilah yang menjadi celah rem tersebut. Nah, untuk celah ada standarnya juga dari perusahaan. Dilakukan pemeriksaan menggunakan jangka sorong yang besar. Nah, untuk celah yang terlalu besar atau terlalu sempit, ini bisa dilakukan penyetelan di penyetel celah yang posisinya berada di bawah wheel cylinder ini, kemudian ketika brake cleaning bergesekan dengan brake drum, ketika terjadi pengereman, gesekan antara tromol dengan sepatunya, sepatu rem, ini akan menimbulkan panas yang cukup tinggi temperaturnya yaitu kisaran 200 sampai 300 derajat Celcius. Nah, karena itu ruang di dalam tromol rem atau drum brake ini ini harus diberi rongga atau saluran udara keluar supaya temperatur panas itu bisa segera tereduksi. Nah, celah sepatu rem Celah sepatu yang tidak tepat dapat menyebabkan, jika terlalu besar, akan menyebabkan keterlambatan dalam pengereman. Jika terlalu kecil, rem akan macet. Jadi kendaraan akan eh, kurang bebas dalam lajunya. Dan jika tidak sama, akan menyebabkan kendaraan tertarik ke satu arah. Ini juga akan menyebabkan e, treat pada ban itu yang e, termakan sebelah di bagian yang e, gaya pengirimnya terlalu besar. Nah, di disinilah cara atau komponen penyetel celah sepatu rem. Ya itu ada yang otomatis, ada yang manual. Nah, di sini adjusting lever ya penyetelannya. Untuk yang manual, ini biasanya di antara rongga rongga penutup tromol atau pemegang roda. Nah, itu ada lubang kecil yang bisa dimasuki obeng min. Kemudian obeng min itu menuju ke Tempat gigi di adjusting screw sini, nah, ini bisa diputar ke atas atau ke bawah sesuai dengan e, kondisi celah yang terjadi saat itu. Nah di sini e, akan tercipta suatu celah yang ideal yang sesuai dengan standar industri. Jadi untuk celah sepatu rim ini kurang lebihnya 0,5 mm. Ini standar dari industri. Nah, yang berikutnya adalah rem dengan tipe disc brake atau rem cakram. Ini biasa digunakan pada roda depan pada kendaraan. Nah, di sini komponen dari rem cakram atau disc brake yaitu cakram atau rotor disk cakram atau rotor disk kemudian disk pad sepatu sepatu rem dan juga kaliper nah ini disini sudah dijelaskan gambar tipe rem cakram atau disk brake yang mana satu satuan ini adalah Kaliper, kaliper, ya, kemudian ini bulatan ini yang seperti piringan itu yang disebut dengan cakram atau disc brake. Nah keuntungan dari tipe ini ini memiliki radiasi panas lebih baik karena apa? Di sini terjadi gesekannya, timbul temperatur. Kemudian langsung bisa terlepas keluar temperatur panasnya karena langsung menuju udara bebas. Kemudian bila terkena air lebih cepat kering dan konstruksi lebih sederhana jika kita lihat gambarnya dan mudah perawatan. Nah, ketika dilakukan perawatan berkala di sini. Ada berapa langkah pemeriksaan komponen? Yang pertama, kaliper dibuka. Nah ini di dalamnya ada wheel cylinder atau silinder roda. Nah, silinder roda itu kaitannya dengan hidrolis, maka fluidanya dipastikan tidak terjadi kebocoran. Nah, kita lihat pada saluran sambungan dari fleksibel menuju ke rumah kaliper ini ada saluran fluidanya. Nah di situ sambungannya kita periksa kering atau basah. Kalau basah berarti ada kebocoran. Tapi kalau kering, nah itu berarti fluidanya ketika sistem bekerja ini maksimal bisa sampai ke ruang piston. Kemudian di sini disknya, rotor disnya. Ini kita lakukan pemeriksaan keolengan putarannya dan kerataannya. Di sini menggunakan dial gauge. Dial gauge kita tempel yang mana posisi letak pemasangan dial nya itu memang sedikit agak sulit. Ya, dicarikan tempat di. Arum biasanya kemudian magnetnya di on baru ujung dial gignya ditempelkan di rotor disk, kemudian dikalibrasi, dinolkan. Setelah itu, disknya diputar satu putaran sambil dilihat indikatornya. Berapa pergerakan jarum yang ada di dial? Nah perlu diketahui dial itu eh, ukurannya satu strip itu 0,01 mm, eh, 0,01 mm, sedangkan standar batas keolengan dari rotor ini adalah 0,12 apabila lebih dari 0,12 maka kondisinya rotor dinyatakan tidak baik. Dan kerugian-kerugian yang ada pada tipe rem cakram ini, save energy kecil dan membutuhkan tekanan hidrolis yang besar. Jadi eh, di sini ada silinder roda atau wheel silinder yang dialiri oleh fluida dan fluidanya itu mengalir dari master silinder nah penampang master silindernya itu kecil penampang atau apa itu namanya silindrisnya volume silindernya itu lebih besar ruang pada silinder roda di sini. Nah, inilah tipe rem cakram atau disc brake yang biasa dipasang pada roda depan. Nah di tipe rem cakram ini juga ada penyetelan, ada penyetelnya, yaitu kerapatan sepatu remnya ke rotor. Jika bila rem dioperasikan, maka piston sil membentuk elastis seperti pada gambar. Bila pedal rem dilepas, piston sil akan kembali ke bentuk semula dan menarik piston kembali. Besarnya deformasi sil sama dengan celah pad kit terhadap rotor. Kemudian celah terlalu besar jika pad kita sudah aus, ya, sudah aus tadi, sudah mungkin di bawah 1,5 mili. Bila rem dioperasikan, maka gerakan piston akan lebih jauh. Tetapi besarnya deformasi sil tetap. Jika pedal dilepaskan, maka piston akan kembali dengan jarak yang sama besar, dengan deformasi sil, dan celah-celah rem telah distel. Nah, inilah bentuk dari pad atau sepatu rim dengan bahan campuran metalik fiber dan serbuk besi yang disebut semi-metallic disc pad. Celah pada disc pad dimaksudkan untuk menunjukkan batas ketebalan pad pad kit yang diizinkan. nah Ini yang diberi gambar kalau di sini coklat ya, coklat muda disc brake nah, inilah tebal dari kampas rem yang sering dilakukan pemeriksaan, ketebalannya kemudian anti squeal sim anti squeal sim ini yang berhimpitan juga dengan disc brake pad ini fungsinya untuk mencegah bunyi mendrit atau apa ya bunyi mencicit ya Eh, akibat getaran dari eh, hubungan pad dan cakramnya nah, Bunyi tersebut terjadi pada saat pengereman Nah itu fungsi dari anti -swell -swell. Nah dari rotor disknya sendiri Ini ada tiga macam Ada tiga macam yang mana bahannya dari besi tuang yang pertama itu solid distrip kemudian ventilate distrip berlubang pada bagian tengahnya nah ini seperti ini yang berfungsi sebagai pendinginan agar tidak terjadi fading ya, tidak terjadi fading atau pemuaian akibat panas. Kemudian yang ketiga ini solid di step with drum. Jadi solid, solid seperti ini. Tapi ada tambahnya with drum dengan rongga eh, drum. Jika berfungsi juga berfungsi sebagai tromol untuk rem parkir. Nah, inilah tipe-tipe dari rotor dish. Berikutnya, parking brake atau rem parking terbagi menjadi dua. Tipe roda belakang dan tipe center pada output transmisi. Seperti yang ada pada gambar sini, ini yang tipe roda belakang. Nah, di roda belakang ini, remnya, tadi yang sistem e, tipe drum brake, ini dilengkapi juga e, rem parking atau rim parking di situ di dalamnya ada komponen kabel kemudian eh, ada mekanis yang menarik yang ditarik kabel tersebut sehingga membuat sepatu-sepatu rem itu bergerak me keluar ya keluar gitu, keluar sehingga eh, menekan dari diameter dalam tromol Nah, terjadilah penghentian pergerakan tromol, nggak bisa bergerak maju maupun mundur. Nah di sini disebutkan cara kerjanya dengan menarik tuas rem parking, maka rem bekerja melalui parking brake kabel. Jadi ini kabelnya, kabel-kabel ini menuju ke sistem rem roda belakang kiri dan kanan. Jadi pergerakannya akan bersama. Antara roda kiri dan kanan, sistem rem parkirnya akan bergerak sama. Nah, di sini ada penjelasan juga intermediate lever, pull, rod, push rod mungkin ya, kemudian equalizer, parking breakable kiri dan kanan. Di nah, sini kanan dan kiri akan bergerak bersama ketika tuas dari rim parkir ini diberikan inilah tuas dari rem parking tipe-tipenya ada yang tipe lever kemudian stick dan juga pedal nah ini bisa dilihat ini konstruksi tipe tuas rem yang berbeda-beda ini untuk yang digunakan biasa digunakan pada kendaraan kekinian sekarang-sekarang ini kemudian ini yang kendaraan lama ya atau kendaraan-kendaraan besar dan juga yang ini kendaraan-kendaraan eksklusif nah sini pedal tip biasanya digunakan pada kendaraan penumpang dan kendaraan mewah cara membebaskannya menggunakan pedal Oke, kita lanjutkan. Pada brake booster. Brake booster ini adalah mekanis penggerak sistem rem. Salah satu mekanis penggerak sistem rem yang terpasang di kabin. Biasanya pada booster ini ya, dipasangi atau terpasang master silinder. Nah, ini master silinder. Ini brake posternya. Nah, fungsi dari brake poster ini adalah untuk melipat gandakan daya penekanan pedal, gaya penekanan pedal sehingga daya pengereman menjadi lebih besar. Nah Di sini ada rongga atau ruang-ruang yang dipisah oleh membran. Nah, di sini. Membran atau return spring ya. Membran ini Membuat ruang yang di depan ini Menjadi ruang yang vakum nah, Ruang vakum ini Tersalurkan ke Intake manifold pada kendaraan Sehingga ketika Terjadi Penghisapan Dari intake manifold Ketika kendaraan nyala Nah, ini membrannya ini akan tertarik sana, kecenderungan tertarik sana. Namun ditahan oleh spring yang ada. Nah, bekerjanya ketika eh, fungsi membran itu dimaksimalkan, nah ini dari dorongan pusrat dari dengan pusrat menuju ke master silinder, nah ini akan terbantu oleh Hisapan dari manifold yang mana ruang hampa ini yang disekat oleh membran itu akan membantu e, mendorong pusrat menuju ke master silinder sehingga gaya dorong dari pengemudi ini ada tambahan energi tambahan bantuan dari e, membran yang ada di poster ini Kemudian di sini pusuratnya eh, terhubung ke pusuratnya master silinder yang mana pusuratnya itu ada piston di dalamnya. Kemudian menekan peledah menuju ke silinder-silinder roda. Nah, dari brake booster ini, ini... Cara melakukan pemeriksaannya, kekedapannya, ini bisa dicoba menginjak pedal pada saat mesin mati dan mesin hidup. Ini tentu akan terjadi perbedaan, sedikit perbedaan yang bisa dirasakan saat kita melakukan eh, percobaan. Yang pertama, mesin hidup diinjak remnya, kemudian saat mesin mati diinjak remnya nah itu akan bisa eh, menjustifikasi atau membedakan kerja dari booster, apakah berfungsi secara maksimal atau terjadi kebocoran nah prinsip kerjanya bila vakum bekerja pada kedua piston, maka piston akan terdorong ke kanan oleh pegas. Nah, bila tekanan atmosfer masuk ke ruang A, maka piston bergerak ke kiri menekan pegas karena adanya perbedaan tekanan menyebabkan batang piston menekan piston master silinder. Nah, ini komponen-komponen dari poster ya, bisa dibaca itu komponennya ya dari poster secara lengkap. Nah ini cara kerja ketika pedal belum ditekan. Nah, belum ditekan itu kondisi normal berarti air valve-nya terseret ke kanan oleh air valve return spring bertemu dengan kontrol valve sehingga tertutup. Kemudian udara luar tidak bisa masuk ke variable pressure chamber. Kemudian vakum Valve terbuka yang menyebabkan terjadinya kevakuman pada konstan dan variabel pressure chamber piston terdorong ke kanan oleh pegas diafragma. Nah, pada kendaraan-kendaraan tipe sekarang ini, untuk menciptakan menghasilkan momen pengereman yang sama pada rem. Tipe hidrolis ya, antara roda depan dan roda belakang, Jadi sekali lagi, momen pengariman yang sama ya, antara sistem rem di roda belakang dan sistem rem yang ada di roda depan. Nah, karena apa? Karena jarak yang pertama, jaraknya dengan sumber fluidanya, yaitu master silinder itu melalui panjang kabel yang lebih besar untuk rem belakang. Sedangkan yang depan, kabelnya dekat dengan ke master silindernya. Dan juga pada konstruksi engine-nya di depan, engine-nya di depan untuk mobil-mobil dengan penggerak roda depan, ya, tentu beban pengerimanya, beban pengirungan pada roda depan ini akan e, tambah berat akan bertambah berat karena ada muatan beban mesin pada e, roda depan itu Nah untuk mensiasati kondisi seperti itu maka ditambahi atau dilengkapi dengan katup penyeimbang itu dari master cylinder masuk ke katup penyeimbang, baru didistribusikan ke masing-masing wheel cylinder. Nah, kendaraan yang mesinnya terletak di depan ini, ya, ini mempunyai tingkat beban yang lebih besar untuk pengerimanya. ya, dipasanglah katup penyeimbang, tujuannya supaya tidak ngipot roda belakangnya nah sini prinsip kerjanya yang katup penyeimbang tadi ada komponen yang namanya proportioning valve atau penyeimbang tekanan master cylinder rendah ini ada small area smaller area ya smaller area kemudian chamber A side chamber B side jadi masing-masing dinding samping itu ada chambernya, ya, ada pistonnya. Tekanan master silinder rendah. Ini tekanan hidrolis dari master silinder. Diteruskan dari ruang A, diteruskan dari ruang A, ya, ke ruang B, melalui katup C. Nah, di sini, tekanan di ruang A dan B menjadi sama besar karena terhubung. ya, Fluidanya terhubung, fluida di ruang A terhubung dengan ruang B. Nah, maka tekanannya akan sama. Tetapi luas permukaan piston di ruang B lebih besar, ruangnya, permukaannya lebih luas. <tuh> ini yang menyebabkan piston bergerak ke kiri. Nah, pistonnya bergerak ke kiri. Nah, gerakan ini berlawanan dengan pegas. Nah, di sini ada pegas dan pegas yang mendorong piston. Untuk bergerak ke kanan nah, Gaya itu menyerap gerakan piston Bila mencapai titik di mana Daya pegas seimbang dengan tekanan hidrolis nah, Antara Gaya pegas mendorong piston ke arah kanan Ini akan seimbang dengan eh, Kondisi tekanan fluida yang ada di ruang B